Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Bimbingan Konseling SMK Negeri 3 Pekalongan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, masa ini kita hidup di tengah-tengah masa pandemi Covid-19. Sebuah masa di mana banyak sekali perubahan dikarenakan oleh pandemi. Baik dari segi pribadi, politik, karir, ataupun juga pendidikan. Khususnya di bidang pendidikan, banyak pembiasan-pembiasan yang sekarang harus dilakukan untuk mensiasati agar pendidikan terus berjalan meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19. Hal ini tentu saja menurut pembiasan dari kita. Kemampuan adaptasi kita dituntut untuk selalu bisa mensikapi kondisi dan tantangan dari berbagai zaman. Khususnya di kegiatan pandemi COVID ini, BK mengambil inisiatif dalam kegiatan BK online dengan materi. Habituasi dalam kegiatan sehari-hari di era new normal. Habituasi new normal pada kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi kita semua. Tujuannya adalah supaya para sahabat memiliki pembiasaan baru yang sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Materi habituasi kali ini meliputi pembiasaan di rumah, pembiasaan ketika kita hendak bepergian, dan juga pembiasaan ketika kita pulang dari bepergian. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Habituasi new normal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita melaksanakan kegiatan di rumah, bisa dimulai dengan penerapan pola hidup sehat dan bersih. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, imunitas tubuh kita sangat berperan penting untuk menjaga diri kita tetap sehat, tetap produktif, dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Para sahabat bisa mengikuti tips-tips berikut ini agar menjaga daya tahan tubuh kita tetap dalam kondisi prima. Pertama, perbanyak asupan makanan yang bergizi. Dengan menerapkan pola makan sehat dan penuh nutrisi, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh sudah pasti akan meningkat. Salah satu makanan yang baik untuk daya tahan tubuh adalah makanan yang kaya akan vitamin C serta vitamin B kompleks. Dua, Cukupi kebutuhan air putih. Minumlah paling tidak 8 gelas sehari untuk membantu tubuh agar tidak mudah dehidrasi serta dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Tiga, tetap melaksanakan olahraga rutin dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Empat, istirahat cukup. Tidur yang cukup dapat membantu memaksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh untuk tetap fit. Usahakanlah untuk tidur antara 7 sampai 8 jam setiap harinya. Lima, pola pikir yang positif. Di masa pandemi seperti ini, ketakutan menghadapi virus corona dapat membuat orang menjadi cemas, khawatir, serta frustasi. Dengan berpikir positif dapat menenangkan perasaan di tengah kabar merebaknya virus corona. Pola pikir sehat, ataupun positif, dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Orang yang terbiasa dengan berpikir positif cenderung lebih sehat. Mereka dapat menghadapi stres dan tekanan yang dimilikinya dengan baik. 6. Biasakanlah cuci tangan dengan rutin. Cuci tangan dengan rutin menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah menyentuh benda-benda yang ada di ruang publik, dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Apabila tidak ada wastafel atau toilet, maka sahabat bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. 7. Bersihkan permukaan benda dengan desinfektan. Khususnya untuk permukaan benda yang sering diakses atau dipegang oleh banyak orang. Contoh, handle pintu, gagang pagar teralis dan lain sebagainya. Dengan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat, akan meminimalisir penularan COVID-19. Kepedulian kita terhadap kebersihan diri kita, kesehatan diri kita, akan sangat mempengaruhi di tengah masa-masa pandemi sekarang ini. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ikut menjaga agar kita, keluarga kita, serta lingkungan kita terbebas dari penyebaran virus COVID-19. Pembiasaannya normal ketika kita hendak kepergian di luar, meliputi Aktivitas di sekolah Aktivitas ketika berbelanja Dan juga ketika kita hendak menggunakan jasa ojek online. Yang pertama Ketika kita hendak beraktivitas di sekolah Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Yang pertama, wajib memakai masker Kemudian, meminum vitamin C Membawa peralatan makan sendiri Membawa hand sanitizer Membawa tisu basah dan yang terakhir adalah membawa peralatan ibadah sendiri kemudian ketika kita hendak berbelanja hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita wajib memakai masker kemudian memakai sarung tangan memakai baju yang berlengan panjang membawa tisu basah dan tidak lupa membawa hand sanitizer kemudian Ketika kita hendak menggunakan jasa ojek online, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita wajib memakai masker. Kita memakai sarung tangan, memakai baju lengan panjang, membawa tisu basah, membawa hand sanitizer, dan yang paling penting adalah membawa helm sendiri. Materi selanjutnya adalah pembiayaan baru ketika kita pulang dari bepergian. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ketika kita sampai di rumah hal yang wajib kita lakukan adalah melepas semua pakaian yang kita pakai seperti baju, jaket, celana, sarung tangan, masker, kaos kaki, dan lain-lain setelah itu semuanya ditempatkan di rak khusus baju kotor tersendiri tidak tersampur dengan baju kotor yang lainnya Ketika sudah melepas semua pakaian Selanjutnya kita langsung membersih diri Atau membersihkan diri Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Bakteri ataupun virus yang menempel ketika kita berada di luar Dapat hilang dan kita dapat steril kembali setelah kita selesai melakukan pembersihan diri, kita dapat berkumpul dengan keluarga yang ada di rumah. Ya, gitulah tadi penjelasan materi tentang habituasi new normal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyaksikan ulasan materi habituasi normal dalam kehidupan sehari-hari kan? Sudah paham kan? Semoga sahabat bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Jangan lupa di subscribe dan mengisi link di bawah ini ya Terima kasih two step to the bed watch my pants say why you blame it on the late little beat how you move huh now watch me move i put some bands in it that's the best why your bitch thing